kembali lagi di channel gua hari ini gua, gua bakalan main game se me c c ero ini salah satu game horor yang paling nomor satu di dunia asai game nya game nya bakalan seperti apa ya, ayo mainlah guys. Um, ah, ini terkunci ini. Kita main di ini aja, yang paling atas dari P. Masalah gua, soalnya gua kamu normal normal. Takutnya tuh gua jantungan, guys. Gua jantungan guys. Coba game seperti apa ya? Kan gua kau nomornya buku nomornya 14 4 8 eh, 14 iya benar 14. Enggak <tuh>, tahu jantungan. Yes, alhamdulillah kecil. ada lagi ya Apa aja Ya, apa-apa dong wuih gila banget suwe coba kita home tour, home tour. Kita, kita kita kita mencari apa ya Oh ya pintu eh kunci pintu kode kemarin gua dapat kode sih tapi gua cuman tanpa bikin video tanpa bikin video Jadi nah ya inilah soalnya gua agak males bikin video woi agak-agak gini gua agak males bikin video sumpah jemi Allah dah gua udah males bikin video ha soalnya gue pengen nyerah dari YouTube bener bikin video, aduh, ini pintu etah, oh, sebentar, uh, ini monsternya baik ya, karena gue pakai itu. Pernah? Apa, ngedah uh, Wuhh, ini kok gue kagak berinding dah. Kode mana sih kode? Ya ampun Yeay, kamar sep TV Coba dia, coba dia di mana? Tuh, putuh, putuh, putuh yang tuh putih-putih apa tuh di cam 2 eh cam cam 3 cam 3 tuh itu ada putih-putih tuh wah Uduh monsternya anjing kaget gua Allah wakbar luas rem banget tuan Allah buat Astagfirullahaladzim aduh kuran way di agak ngomot guys agak ngomot guys Aduh Aduh gue takut gue Oh tolong Ah. Gimana tuh? Waduh, oh, udah sih. Ah, Anjing, anjing, anjing, anjing, anjing Waduh. Oi, bak atuh. Astasral lagi pakai tosek lagi. Untuk kode, kan? Yes, kode 8. Hmm, 8 mampus. Cari kode lagi berapa kode? Coba ini, hah. Aduh ketakut aduh hanya takut gua ya. Oh my god ini masa banget guys Oh my god ini apa nih pani tuh cari kita kita berani ya apa ya Eh dah sumpah gelap banget kuncinya coba bu mana kuncinya bye oh, coba, gila seksono Shhh, aduh Wesek kamu mm, benar kan Wesek aku aja ada item sih, aduh, item mana item ke, item item hello, nggak ada, cuy, nggak ada di mana, coba, ini pan sih tuh yang merah-merah. secara kecil eh aduh ya Allah gini amat ya nih sensitifnya nih padahal gue kan sudah kecilin loh yang yang tadi gue dapet gue dari spawnin itu di sini ya di sini ya eh ya ngasih Eh, bukan di sini. Ah, tai, pakai branding gue. Sumpah, guys gue pakai branding. Eh, Aduh. anjing, kaget gue. Talau, hai, ini belut nih. Asih. Uh, sangat Semoga semoga gua gede loh lah sebentar. Lah ini gua tidak pakai tuh. Wah. Kapan hospital? Anjing bego. Aduh. panci panci sokat wah wah ke mana lagi ah itu yang yang, yang gue bulun gue pernah buka yang mana ya atas gue lupa coy ini ini lagi gelap orangannya ya kampret segelap ini coba ah, ah. ini yang meninas terus why oh why what happened? oh ya kan oh ya kan gue kan dari sini tablet gua ambil cari mana ya tablet ya ah halo iya iya tablet ya. tablet kan gue kan muncul di depan tablet banget eh kalau lurus. apa itu setelah lagi gimana sih yang pintu rumah terkunci coy? Ternyata monster kapret juga loh ah, Kagetan gue ya. Mana hal? Kalah sampean Kak. Nanti kak. Rate udah mau habis tuh. nanti yang muron ke terbuka. Lorongan mana kalau yang mau kembali lagi sih kembali Gih. hp gue udah panas loh nih guys hp gue udah panas ini hp gue udah panas ini sumpah demi Allah panas hp gue Udah di konten gue nih panas-panas panas-panasan panas, Arela. gua demi korban HP gua ini mah ruangan yang tadi Eh, gas tolong guys komen dong ya kun yang kun eh yang pintu masih terkunci itu yang mana guys ya yeah. ya yeah, komen ya kalau saya nggak tahu yang mana kuncinya eh Pintunya masih terkunci, yang menang. Oh, Chestero Pintu, pintu tangga. Toh, atas nggak bisa, coba kita ke bawah. Ini gue branding lagi, ah, kampret. Nih, ini setan, tekak mata. Aduh, Tuhan, tolong! Aki car, ki gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, center, center, center! Aduh, Mama! 80 ya Allah ya Allah Aduh wicara Lengkis satu teman lagi. Ternyata dia, dia di depan first process gimana? <tuh> Aduh. Tolong guys, Lengis ada di mana, gas? Tolong. Key. Key card ada di mana juga? komen dong ya? Saya baru main pertama kali saya main game ini Eh, langsung Pah, gak tau gue keliling-keliling lagi nih ya aduh ini monsternya tuh linggis-linggis ada ini mana tuh linggis Oh pertama yang yang yang, yang tadi yang gue masukin kali ya <tuk> tapi di mana gue lupa apa ya hai monster misi hutan hutan hutan hataan lalu di masiku gue lupa gue nomor sih tuh kak Di sini ya, salah ya, Kamal. Maaf. Bukan. Bukan ya. ya. Aduh, tapi gua udah panas, tangan gua sakit lagi. Begitu. Ke, Kepanasan ke Kepanasan, sumpah, ya, aduh, awet ah, Google yo, ya ayo Allah, mana ya Allah, pintunya ya Allah, ya Allah, gini amat ya main game horror ya. mana oh astagfirullahaladzim ah ketahui gue sorry di situ ini ada linggis ya ah sudah capek-capek gue buka gitu mana linggis hai alamak ada Oh sudah kayak nyanyi ada ben ada ben ya itu ada ben kan bakal suka ada ben Ya amane ini in in Ah ini kan gue nyerah aja dah Gas yes. Di mana linggis? Coba kalian, kalian tahu? Coba komen ya. Komen. tahu linggisnya di mana? Saya kan sudah muter-muter. Saya kan sudah muter-muter. Muter-muter udah dua kali muter-muter. Linggisnya di mana? Guys gas. Yes. Ya, tolong. Tolong. Linggis ada di mana? Saya pun tidak tahu. Ya, komen ya, komen. Oke, guys. terima kasih banyak. Sudah menonton video ini sampai sampai sampai, sampai akhir, eh sampai sampai selesai. thank you buat kalian yang sudah support sekarang subscriber gua yang no ke yang lama sudah du, sudah lebih dua tahun itu tahun 2020 Ay, tahun 2020 itu sekarang udah naik subscribernya jadi gua gua kalau sini aja guys ya oke okay. jangan lupa subscribe like comment and share m share temen, temen kamu jangan lupa lonceng itu berguna banget coy berguna coy subscribe subscribe sama lonceng itu gratis ya gratis semua sekali lagi komen Linggisnya dari mana? Bodong, bodong. Linggisnya dari mana? Ya, komen ya, komen. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Apa ya kasih ya? Terima kasih banyak yang sudah menonton Sampai akhir, dan eh, sampai mulai, eh, mulai, stand sampai akhir. Oke, okay. kita berjumpa lagi di next video, ya guys. Oke, selamat well, ya. Bye bye, waameke wow, tuh, bye bye.